bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Keadaan yang paling menyakitkan adalah mengingat masa depan, terutama yang tidak akan pernah Anda miliki. Bentuk keputusasaan yang paling dalam adalah memilih menjadi orang lain selain dirinya sendiri. Hadapi kenyataan menjadi diri Anda apa adanya, karena itulah yang mengubah diri Anda. Jadilah dirimu yang sebenarnya. Orang yang tidak bahagia tidak pernah hadir untuk dirinya sendiri, karena mereka selalu hidup di masa lalu atau masa depan. Bahagiaan adalah tempat persembunyian terbesar bagi keputus asaan. Kesabaran diperlukan dan seseorang tidak dapat langsung menuai di tempat yang telah ia tabur. Kebenaran hidup sebelum dipahami, itu harus diperjuangkan, diuji, dan disesuaikan. Kebenaran adalah jalannya, siapapun akan dengan mudah memahaminya jika dia memberikan dirinya sendiri padanya. Dimanapun ada kerumunan, di situ ada ketidakbenaran. Jika seseorang diambang tindakan harus menilai dirinya sendiri berdasarkan hasilnya, dia tidak akan pernah memulai. Menipu diri sendiri karena cinta, adalah penipuan yang paling mengerikan, itu adalah kerugian abadi yang tidak ada pemulihannya, baik dalam waktu maupun dalam kekekalan. Keyakinan adalah bentuk harapan saat ini. Minoritas selalu lebih kuat dari mayoritas, karena minoritas umumnya dibentuk oleh mereka yang benar-benar memiliki pendapat. Karena tanpa resiko tidak ada iman, dan semakin besar resiko, semakin besar iman.